Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat desa semua selamat datang kembali di channel Alan Askolani Pada video kali ini kita akan berbagi informasi seputar BLT dana desa tahun 2022 apakah sudah cair Sebelum kita lanjut bagi sobat desa yang baru saja bergabung di channel ini Klik tombol subscribe yang masih merah di bawah Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian terus mendapatkan update terbaru dari channel ini jangan lupa juga like dan share video ini kepada sobat-sobat desa yang lain semakin luas penyebaran video ini maka semakin besar dampak dan mendorong percepatan penyaluran BLT dan desa tahun 2022 di desa-desa di Indonesia jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar pada tahun 2022 ini, fokus dan prioritas pemanfaatan dana desa dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Di tengah situasi pandemi saat ini, dana desa dimanfaatkan untuk program perlindungan sosial berupa BLT dana desa dengan target sebanyak 8 juta keluarga penerima manfaat. Dana desa juga digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan dan hewani serta penanganan peningkatan kesehatan masyarakat termasuk penurunan ting dan penanganan COVID-19 di desa. Selain itu, dan desa dimanfaatkan untuk program pembangunan infrastruktur desa dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa. Sehingga pemempatan dana desa diharapkan bisa seimbang antara penanganan COVID-19 dan pembangunan infrastruktur di desa Dana desa tahun 2022 diharapkan berdampak signifikan terhadap pembelian ekonomi pada level desa Namun terdapat tantangan yang harus dihadapi dan diatasi agar dana desa bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin BLT dana desa 2022 sebesar 300.000 per bulan dengan jangka waktu sebanyak 12 bulan dan didapat disalurkan kepada KPM penerima paling banyak 3 bulan sekaligus artinya langsung menerima 900.000 rupiah meski kementerian desa telah mendorong desa untuk melakukan percepatan penyaluran BLT dana desa 2022 ini agar masyarakat cepat mendapatkan manfaatnya apalagi sebentar lagi kita akan merayakan idul fitri tentu saja kebutuhannya semakin meningkat BLT ini diharapkan mampu membantu mengurangi beban keluarga. Masih ada juga desa yang belum menyalurkan BLT dana desa 2022 ini sejak bulan Januari sampai bulan April ini. Pertanyaannya apakah BLT dana desa 2022 ini sudah cair? Sudah Berikut kami sampaikan beberapa contoh desa yang sudah menyalurkan BLT Dada Desa dalam beberapa hari ini. Desa Marus Jaya, semata Renah Renahmbarap Kabupaten Merangin menyalurkan untuk bulan Januari, Februari dan Maret tiga bulan sekaligus kepada 74 KPM. Desa Wonosari disalurkan untuk bulan keempat bulan April kepada 80 KPM desa Randu Agung desa kembangan desa Segoromadu, Madu dan desa Pramangan, kecamatan Kebomas disalurkan untuk bulan keempat atau bulan April kemudian Kelurahan Beji Kepanewon Kabupaten Gunung Kidul disalurkan untuk bulan keempat desa Banjarwaru disalurkan untuk bulan keempat atau bulan April kepada 84 KPM yang bertempat di halaman Mini Soccer Desa Banjarwaru. Terima kasih Sobat Desa yang telah menyimak video ini sampai selesai. Jika ada desa yang belum salur, silakan tulis di kolom komentar berdasarkan desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi Sobat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.